Ooh. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursadin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Balik jarang sekali yang baca dalil kubut dunia roksu adin. Karena dia sendiri mungkin ya kubut dunia. Gak berani mengatakan dalil kubut dunia roksu adin. Seneng dunia berlebih-lebihan itu adalah sumber dari segala kesalahan yang membawa orang kepada malapetaka seneng tuh, berlebih-lebihan jeneng kan dahal itu sedihnya kalau terkait itu hanya tiga kali sehari paling banyak malah ada yang pimpin lu rodok itu tontonan ngantik gue setahun, orang tahun ngantik seanak putu ini terus di tukang nebelah sekalipun berarti sampe terus dikongkong ngurip cara kancing rasul sallallahu alaihi wa sallam jadi ini yang paling ngapik dewi iku mengikuti jejaknya rasulullah sallallahu alaihi Dan sallam naik nekulah kandani kancing rasul niku rezeki ini, ini tak plung rezeki ini kancing nabi niku tak plung orang-orang yang ingin wali ngelakoni Tepung niku arti ini kayak manuk Dipangan saiki ya digulai saiki Sesok ya digulai sesok Om pohon omong saiki sing Wani katanya Belas lah Iya ini Kulau ngak ijazah niku kukauan saya gelap Padahal nek kulau kondok iki ijazah Saka senang kali juga Rebutan wong Semua so, wong ngerakarwan Malah gelap ngak rokok, Di samsung an sakpak Tapi kulau kak ijazah Ijazah yang kajir Nabi Kenapa ini ngelakon ini Mbah jamaah ini Kira-kira apa ini ngelakon turun, kalau kayak ijazah, ijazah ikhwanul wabil, doang ini ikhwanul wabil. Namanya nyatot, namun gue tak mau coba Allahumma, akhi ini miskinan, doang bukan segitu nyatot kemalanguju. Jadi kayak, oh, ijazah tenang lo. Wahamit nih miskinan, wahsor Fi visum Masakin masake. Ini diwacop menjaga kesepisanai, paling naik eh, ke Manten, ke Manten sampai ngekpaya. Allahumma ahi miskinan, ya Allah berilah aku kehidupan miskin. Wahamit nih miskinan, dan nanti aku panggil dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Kenapa kita tidak berani? Begini menyuruh Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi bisa memilih antara kaya dan miskin. Tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam posisi bisa memilih beliau pernah jadi kaya sekali dan kuat, pernah jadi miskin sekali dan kuat, maka beliau memilih yang miskin, kumpul dengan orang miskin, karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya, karena hisapnya sedikit, kamu salat? salat, zakat undang, kenapa nggak punya duit, kamu puasa puasa enggak kasih enggak kenapa enggak mampu asyur surga cepat lu orang kaya ini lama sekali tahunan menunggu saudaranya yang melarat sudah masuk surga dia masih di diintrogasi enggak habis-habis itu kok punya duit sekian banyak dari mana saja kamu gajinya kan cuma sekian kok bisa sekian dari mana ya itu kalau ada ya ada apa? Ada apa? Yang jelas, oh, dia itu integrasinya ya detail sekali. Dari mana? Jelaskan. Wah, kalau mau polisi, bec jaksa, kalo ada apa-apaan, malika, atau mencicil ngono tidak takut, gitu. dari mana duit menurut? Itu lho. terus di, di CCTV-nya itu. Ini loh samau tidak disorot dari atas. Wong menu soaisan nggak bisa cctv kok, Gusti Allah ndak bisa. kita itu disalah semua nanti. Terus kita itu pelakuan kita. Oh iya uh, tidak. Iku amplop konting, amplop konting ya. Oh. Ketok amplop ya ilah-ilah. Saiz ini kita apa itu? Kau yang baik itu nih gune, takilat tak ya? Masya Allah.